yang kemarin kemarin nih kok. Ya, Chan. Dia enggak enggak jernih begitu ya, Bro Gya. Iya, memang Tadi <laughs> tadi yang paman kirim jam berapa itu yang menyikapi polen apa? apa? Tadi nih Oh, ya polen gitu. <laughs> iya, virtual iblis. maksudnya eh. Sekali karena dia kan pakai Katolikitas, tetapi yang saya herannya kok dia tidak baca ya? Jadi dia bingung, dia mengerti ya. Yang penting dia lihat judul saja, sudah dia pakai itu terus. Dia angkat-angkat, aduh, baru <laughs> dia paketnya dari senjata untuk lawan yang Kristen. Yang Kristen, aduh, kasihan, mangap-mangap. Yeah. Saya sudah, saya sudah, apa, sudah, saya sudah ketik situ. Sudahnya baca itu dengan lengkap, baca yang itu. Tidak baca utuh ya begitu, hanya serampangan Rampangan. Kalau baca utuh kan kelihatan jelas sekali ya. Udah bisa masuk nih paman coba Saya tutup ya, ini ya Live yang di oke, uh, oke. Stream ya, nah. saya tutup Oke okay. Ya Halo selamat malam Bapak Ibu yang ada di Tiktok Katolik Menjawab Berjumpa lagi Dengan saya Kita akan Ngobrol-ngobrol santai malam hari ini Menyikapi Ya para polemikus Virtual Iblis Ya Dimana di dalam Diskusi-diskusi yang disampaikan Banyak juga hal-hal yang perlu Ditanggapi oleh TikTok Katolik menjawab. Ya, nanti bersama dengan saya Paman Aeles ya. Untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Oke, baik. Saya sudah undang Paman Aeles, silakan masuk ke dalam. Jadi begini Bapak Ibu. Di dunia per youtube maupun di dunia per TikTok-an ini kita ini banyak memperoleh informasi-informasi yang Bisa saja Menyimpang dari apa yang diajarkan oleh iman katolik terutama Maka Sebenarnya kita Ya terutama orang katolik ya atau gereja katolik ya Tidak terlalu pusing untuk membahas keimanan orang lain Selama Orang-orang itu tidak membahas keimanan kita, maka kita tidak akan pusing untuk kemudian membahas iman mereka, gitu ya. Tapi dalam konteks tertentu, ya, jika dibutuhkan, ya, maka kita akan menjawab apa yang kemudian dituduhkan kepada iman Katolik, karena memang di dunia pertiktokan ini kan banyak juga penonton-penonton yang beriman Katolik. Nah, Bapak Ibu, misalnya saja ada orang-orang yang kemudian membaca-membaca website-website Katolik secara serampangan, gitu ya. Tidak membaca dengan utuh apa yang menjadi isi dari website itu. Contoh ya, yang pernah terjadi. Contohnya ada orang yang mengutip katolisitas. Katolisitas itu salah satu website Katolik yang cukup e, terkenal dan berdiri kalau tidak salah sekitar tahun 2000 tahun 2008 ya. Dan website itu sering dijadikan referensi ya. Tetapi banyak orang juga yang kemudian memotong-motong cara mengutip ngutip dengan sepotong-sepotong begitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran untuk kita, gitu. Um, saya kira apakah Paman ALS sudah bergabung ini? Halo Paman Elles, masih belum ya? Tadi gagal ya? Ya, jadi Bapak Ibu, ya anggaplah uh, live ini sebagai tanggapan terhadap orang-orang uh, yang kemudian menggunakan data-data kekatolikan tetapi dalam kapasitas yang tidak uh, fair ya, artinya ada yang berdiskusi di tiktok ini tetapi menggunakan sumber katolik tetapi uh, untuk menyerang kekristenan lain itu pun hanya mengambil sepotong maka hal itulah yang Menurut saya ini kurang Pas gitu ya Kurang pas Maka seharusnya Kalau memang mau berdiskusi Dari pihak yang non-Kristiani Dengan Kristiani Bukan memakai data Katolik Apalagi data Katolik yang dipotong-potong ya Apalagi data Katolik Yang kemudian ditafsirkan Sesuka hati Karena pengajaran Iman Katolik itu bukan Bukan seperti yang kita lihat dalam pengajaran-pengajaran lain, ya. Nah, e, silakan Bapak Ibu yang ingin ngobrol-ngobrol e, juga, ya. Di dalam, kalau ada yang mau, saya undang saja. Kalau ada, ya silakan saja. Kalau ada mau ngobrol-ngobrol, e, paman ALS sedang mengalami sinyal kurang bagus, katanya. Makanya, masih belum bergabung. Karena kalau paman Ale sudah bergabung, saya mungkin bisa mengelaborasi banyak hal. Tapi kalau belum, masih bingung sendiri ya. <laughs> mau ngomong apa? Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Saudari ya, sebentar ada, ada yang mau saya lihat dulu. Oke. Ya, Oke Bapak Ibu kita sambung ya Jadi tadi rencana kenapa live ini Bapak Ibu Tadi sore Paman ALS bercerita bahwa Dia sempat menonton di tiktok ini hmm, Ada suatu diskusi antara Non kristiani dengan kristiani Tentunya yang bukan katolik ya Lalu di dalam obrolan itu Mereka yang non-kristiani ini menggunakan data katolisitas nah kalau menggunakan data katolisitas dengan baik itu tentu bukan masalah ya tapi dengan mengambil hanya sepotong kemudian e, menggunakan untuk kemudian melawan e, kekristenan lain itu sangat lucu ya itu sangat lucu e, sehingga saya berpikir begini ya ya kalau seandainya mau melawan ya seharusnya ya datanya datanya data sendirilah maka masa eh menggunakan data katolik kan bapak ibu untuk menyerang pihak kekristenan lain kan apalagi dia non katolik dia nggak ngerti apa-apa mengenai data-data eh, katolik itu ya jadi maksudnya gini bapak ibu ada diskusi teman-teman protestan dengan Teman-teman muslim Lalu kemudian dari teman-teman muslim Mengambil data dari katolisitas Data dari katolisitas ini Dipotong Kemudian digunakan untuk melawan Teman-teman dari protestan Nah ini lucu Karena kan Selama ini yang selalu kita dengarkan Ya Kitab suci kristiani Baik itu protestan maupun katolikan Menurut mereka sudah hancur Sudah hancur dalam arti Sudah palsu Gitu ya Maka menjadi lucu ketika data-data uh, yang berasal dari Bapak Gereja misalnya, data yang berasal dari kekristenan misalnya, itu digunakan untuk kemudian membuat sebuah argumen. Nah ini, ini lucu, artinya uh, seharusnya orang-orang ini yang mereka gunakan adalah data-data yang mereka punya. Bukan data-data yang dipunyai oleh pihak kekristenan justru Bukankah selama ini kitab suci kita dituduh sudah hancur, sudah dipalsukan, dan lain sebagainya Saya kadang-kadang apa namanya mengerutkan kepala gitu loh, maksudnya Ih, Ya mengerutkan kening gitu, ini gimana ya? Di lain sisi bicara A, di sisi lain bicara B di sisi lain bicara C Mana yang harus dipegang nih omongan gitu kan Nah jadi e, Sebenarnya kalau kita mau fair Bapak Ibu ya Misalnya mereka memakai data mereka misalnya Kita memakai data kita Baik itu dari perjanjian lama perjanjian baru ya Kita bisa gunakan itu data Untuk berargumentasi atau tulisan-tulisan para bapak gereja untuk bisa berargumentasi. Nah, kalau dibandingkan dengan data yang mereka miliki, ya itu kan kita tahu, ya, tahun berapa ada data-data itu. Ya, kalau kita sudah tahu tahun berapa, maka sebenarnya ya mau tertawa tapi takut dosa, tapi ya sudahlah, ya, anggap saja ya begitulah, kira-kira kenyataan yang ada gitu, ya. Persoalannya ini adalah mana yang bisa dikritisi, mana yang anti kritik. Nah, itu yang susah Bapak Ibu ya. Karena ada juga anti kritik. Kalau dikritik nanti diadukan ke polisi sebagai penistaan. Nah, ini susah ini. Jadi susah kita untuk berdiskusi kalau sudah seperti itu konsepnya. Tapi kalau konsepnya tidak seperti itu, maka kita mudah untuk diskusi. Bahkan untuk membeberkan data-data ilmiah, misalnya mudah. Tapi kalau sudah, ya kalau sudah tidak pakai apa namanya, dalam arti tidak pakai apa ya namanya, seperti melindungi ya maksudnya ya, maksudnya pokoknya gue boleh ya mengkritisi yang punyamu. Enggak boleh kamu kritisi yang punya saya itu nah itu kan susah, susah jadinya kan napasnya sesak udah itu ya kan nah begini Bapak Ibu kenapa saya sampai menanggapi tentang video yang disaksikan siang tadi itu yaitu kok non-Kristen -non memakai data Katolik melawan Saudara kita protestan <laughs> Saya tuh ketawa-ketawa gitu Sudah begitu Yang dikutip Bapak Ibu itu sepotong Kalau diambil seluruhnya masih mendingan Ini dipotong isinya Nah Maka memang eh, Kita tahulah Bapak Ibu ya Di sekitar kita Di dunia peryoutuban Pertiktokan ini Memang kita harus bijak Ya, kita harus bijak Kemudian selain itu Memang kita jangan mudah percaya Karena Sudah terlalu banyak orang yang Ya berdusta lah Dengan cara-cara apapun itu Makanya saya selalu Selalu berpikir gini Ya Kalau hanya untuk Mencari banyak Banyak atau tidak banyaknya umat atau banyak-banyaknya umat itu menentukan suatu kebenaran menurut saya tidak. Tidak Bapak Ibu ya. Justru kalau kita lihat terutama dalam kekatolikan ya Bapak Ibu, kita diajarkan untuk mementingkan kualitas. Ya, mementingkan kualitas. Makanya mungkin nanti ada penonton yang bukan Katolik di sini makanya di dalam Katolik itu orang-orang yang masuk atau orang-orang yang menjadi mau mau menjadi Katolik itu dia harus me melalui proses katekisasi. Mel melalui masa katekumen. ya jadi nggak nggak serta merta dia menyatakan saya mau mau pindah begini gini gini langsung bawa ke kali Ciliwung gitu langsung dicelupin di situ udah jadi gitu nggak bisa seperti itu tidak ada dalam pandangan katolik semacam itu. Karena apa? Kita lebih mementingkan kualitas. ya Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita mementingkan kualitas, maka dalam menanggapi sesuatu, ketika seseorang, ketika ketika iman kita e, berkualitas, misalnya ada orang yang menyinggung iman kita, misalnya ada orang yang e, kemudian menyampaikan suar, suatu argumentasi yang Kurang baik tentang iman kita, bisa saja kita tanggapi, tapi ya, dengan argumentasi-argumentasi yang masuk akal dan tidak dalam arti, ya udah, aku lapor aja polisi supaya dipenjara. Tidak ada semacam itu, ya, kita berikan argumentasi uh, sepanjang yang kita ketahui, dan kemudian juga kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus mengetahui, atau bahkan untuk harus. Mengaminkan apa yang kita imani Karena memang Ya Yang berbeda yang memang beda Bapak Ibu Bagaimana menyamakan yang beda Ya itu kan susah Ya paling tidak Ya saling menerima aja bahwa Memang perbedaan itu ada gitu kan <laughs> Ya Nah eh, Saya coba intip-intip dulu nih Mana nih paman LS Sudah gabung belum Oh ya ya ya Masih belum ya karena peman ini sedang pelayanan di tempat yang terpencil ya Oke saya seruput dulu kopi ini Bapak Ibu Saya nanti batasi sampai jam 11an saja uh, waktu Indonesia bagian Barat Nah Bapak Ibu bolehlah diajukan pertanyaan supaya saya bisa ngomong-ngomong dengan Bapak Ibu sampai pada jam 11 gitu ya Um, terutama di tiktok katolik menjawab ya bapak ibu ya Kalau bapak ibu mengklik uh, Gambar youtube itu ada youtube Ada youtubenya juga sering sering uh, live di youtube Jangan lupa di klik lalu kemudian subscribe Nah uh, tadi baru saja selesai kita uh, Live Dengan membahas kompendium gereja katolik Ya kompendium Katekismus gereja Katolik tadi kita bahas. Silahkan di subscribe, diklik aja itu ada warna apa namanya itu YouTube, diklik nanti bisa masuk. Nah nanti ada live-live di YouTube, ya saya memang lebih sering live di YouTube bapak ibu. E, karena kalau di TikTok ini memang dia apa ya, mungkin karena sinyal saya kurang kuat itu, e, sepertinya berat sekali untuk maksudnya sinyalnya itu kadang mati-mati gitu sinyalnya mungkin besar kali ya ininya ya oke jadi silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang ingin bergabung juga boleh di komen Bapak Ibu ingin bergabung ke dalam boleh juga ya ada komentar dari Bapak wah ini pakai bahasa mandarin ya katolik masih logika kalau kristen logika <laughs> ya ini kan permainan kata aja itu pak sebenarnya begini tidak semua hal tidak semua hal itu harus dilogikakan sebenarnya kan harus ingat lagunya agnes Monica. <laughs> cinta kadang-kadang tak ada logika begitu kan? <laughs> tapi begini, tapi begini maksud saya pak. Jadi kalau dikatakan Katolik masih logika. Jadi begini, ada satu orang tokoh gereja yang mengatakan memang kita harus berlogika pak. Jadi iman yang mencari pengertian kata seorang namanya seorang Anselmus dari Canterbury dia mengatakan bahwa iman mencari pengertian saya tidak pakai bahasa latinnya karena terlalu uh, apa namanya, tidak terlalu dipahami nantinya. saya pakai bahasa-bahasa sederhana saja jadi, iman yang mencari pengertian, artinya begini logika tanpa iman itu bisa sesat iman tanpa logika juga sama bisa sesat, maka Logika dan iman itu harus kerjasama Maka Anselmus dari Canterbury mengatakan Iman yang mencari pengertian Nah, barulah itu, itu yang benar Karena begini, logika yang tanpa iman Itu bisa menjadi logika yang buta Berapa eh, jumlah Orang-orang ateis saat ini Yang selalu melogikakan segala sesuatu tapi coba tanya kepada mereka. Mereka bisa logikakan gak kapan mereka mati? Gak bisa. Tapi mereka mengatakan semua harus masuk akal, semua harus masuk logika. Ya bagaimana kita masuk, masuk akal mengenai misalnya, coba tanya pada mereka. Nanti kapan mereka mati? Atau kira-kira, mereka bisa memprediksi misalnya, mengenai gempa seperti yang terjadi di Turki contohnya. Apakah bisa mereka prediksikan, mereka bisa mengendalikan gempa bumi itu Tidak bisa, tidak bisa mereka kendalikan Karena apa? Tidak semua hal itu harus masuk akal Harus masuk logika, nggak semua hal Coba Anda bayangkan Bapak Ibu ya Ya saya turut juga berduka cita ya Yang terjadi di Turki contohnya Siapa yang mau mengatakan Kejadian itu harus bisa dilogikakan Coba, ada enggak? Siapa yang bisa menahan peristiwa itu karena dia, saking dia bisa melogikakan sesuatu itu, bisa dia tahan. Eh, stop dulu. Gak bisa. Bisa dikatakan bahasa lainnya, ya hukum alam seperti itu, gak bisa dilogikakan. Kapan saja terjadi, ya terjadi saja. Bahkan alat-alat sehebat apapun teknologinya, kalau kuasa Tuhan yang bekerja, nggak bisa. Enggak semua hal bisa dilogikakan Maka sebaiknya memang iman dan logika itu kerjasama ya? Iman yang tanpa logika itu namanya iman buta Iman yang tanpa logika, iman buta Itu sama aja Dia menutup matanya, lalu dia jalan di Di, apa namanya, melewati sungai yang sedang Sedang arusnya deras Ya dia tidak tidak tidak bisa menghindar Tidak bisa berpikir udah hanyut Maka sangat tepat Apa yang dikatakan oleh seorang Bapak gereja uh, Anselmus dari Kanterbur itu Iman yang mencari pengertian Atau mungkin ada terjemahan lain yang lebih pas ya Karena memang uh, Itu dari bahasa latin Tapi Paling tidak Ada sisi transcendent dari Tuhan ada sisi transenden dari kehidupan manusia, ada sisi imanen. Ya, transenden ini di luar jangkauan kita, imanen ini bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja saya bisa bernapas hari ini, bisa ngobrol dengan bapak ibu di, di TikTok ini, itu imanen. Dengan kekuatan saya, no. Karena tidak ada kuasa sedikitpun dari saya. Suatu hari Tuhan mengambil nafas saya, saya tidak ada kekuatan apa-apa, ya. Saya harus harus mengatakan gitu ya jangan ambil gitu, Enggak nggak ada kekuatan apapun, ya. Oke. Okay. Maka memang iman itu harus bekerja sama dengan logika. Jangan di jangan dipisah-pisah, gitu. Tapi jangan juga dikatakan semua harus bisa dilogikakan. Oh, no. No, Bapak Ibu. Tidak semua harus bisa dilogikakan mengenai iman. Nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Terlalu kecil otak kita untuk memahami seluruhnya. Jangankan itu, Bapak Ibu, ya. Dalam kehidupan harian kita, bidang kita masing-masing saja, itu belum tentu kita kuasai bidangnya orang lain. Ya. Jadi, itu yang harus e, dipahami. Sekarang, saya jawab pertanyaan Bapak yang namanya Muhammad Suhadak Haji. Begini, Pak, ketika manusia diciptakan, ini menurut iman Katolik. Ya, ketika manusia diciptakan, dia diciptakan seturut citra dan gambar rupa Allah. Dia diberikan akal budi dan kehendak bebas. Dengan akal Oke okay? Dengan akal Dia mengerti Bahwa ada sesuatu yang di luar dirinya Ada sesuatu yang di luar dirinya Yang tidak Bisa ia jangkau Maka dalam pencarian itu dia Mengimani Bahwa yang ada di luar dirinya itu, yang dalam bahasa filsafat dikatakan adalah sang kebijaksanaan itu, sang maha luas itu, nggak usah pakai nama-nama dulu deh, nama-nama itu pemberian manusia itu, ya kan? Pakai kata Tuhan, Allah atau apapun itu pemberian manusia semua itu, dewa, sang maha luas itu, sang maha luas itu dia melampaui waktu melampauin ruang dan berada di tempat yang manusia tidak bisa tidak bisa jangkau. Maka pertama-tama tadi manusia diciptakan dengan apa? Dia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Santo Thomas Aquinas, manusia diciptakan sebagai makhluk religius. Manusia diciptakan sebagai anima religio Bahasa sederhananya binatang yang religius Kira-kira begitu Karena dia binatang yang religius Maka dia gunakan akalnya Sehingga Dia mencari Dalam pencarian itulah Dia Mengimani Tentang sang kuasa itu Dari penjelasan saya, kalau Bapak tidak mengerti Memang Bapak sulit untuk memahami, Pak Orang yang tidak belajar filsafat tidak akan tahu soal ini Mohon maaf, saya tidak ulang Saya tidak ulang Ya, tidak ulang, oke? Okay? Bukan lari kemana-mana Justru, orang yang tidak belajar filsafat, otaknya itu terbatas, Pak Dari tadi saya sudah jelaskan kepada Anda tetapi Anda tidak mengerti, ya sudah. Saya tidak paksa Anda untuk harus mengerti saya. Anda tidak bisa memaksa saya supaya apa yang Anda tanya harus Anda puas. nggak bisa seperti itu. Saya sudah jelaskan pada Anda. Manusia diciptakan dengan akal budi dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai makhluk religio, anima religio. Dengan demikian dia mencari sesuatu yang berada di luar dirinya, yang lebih besar, yang lebih luas, yang kemudian disebut Tuhan. Karena dia makhluk religius, dia cari Tuhan. Setelah dia cari, dia temukan maka dia imani. Ya, dia imani. Apakah kurang kurang penjelasan juga soal itu? Saya apakah saya harus pakai bahasa yang lebih Rendah lagi Itu sudah sangat jelas kah Jadi manusia itu adalah makhluk religius Tidak perlu bertanya diimani dulu atau di Di akal dulu Gitu Ya Tidak perlu ditanya itu Karena di dalam diri manusia Dia sudah makhluk religius Apa yang mau dipersoalkan Mana yang duluan di dalam dirinya ada semua akal ada iman ada karena dia makhluk religius yang saya ceritakan prosesnya tapi di dalam diri manusia sudah ada itu lo maksudnya loh <tuh> gak masuk akal apa yang disampaikan kayaknya tentang mengimani lah manusia diciptakan sebagai manusia religius kok dengan akal budi Gimana maksudnya? Apa manusia diciptakan Tanpa akal budi dalam paham agama anda? Saya kurang tahu Apa manusia Dalam agama anda bukan makhluk religius? Saya kurang tahu Mohon maaf, dalam iman kami itu Komplit Dia makhluk yang berakal Dan makhluk yang religius Diciptakan di dalam hati terdalamnya Dia akan mencari akan mencari. Gitu. Makanya saya jadi pertanyaan ketika ada film pencari Tuhan. Itu inspirasinya dari mana coba? <laughs> Justru karena dia makhluk religius dia cari. Nenek moyang kita mencari, mencari ya. Saya kasih contoh nenek moyang kita sebelum ada agama. Mereka mencari Tuhan gimana caranya? Di benda-benda yang mereka temukan Misalnya animisme, dinamisme Mereka mencari enggak? Mencari Karena mereka makhluk religius Mencarinya apa? Mungkin mereka percaya di bawah pohon tertentu Di sana ada kekuatan Mencari lagi Mereka menemukan Oh, ternyata di batu ini ada gitu, Begitu kami tidak butuh umat. Gereja Katolik nggak butuh umat, Pak. Bapak komentar apapun di situ, saling menggurui cara beragama dan lain sebagainya. Kami, Gereja Katolik itu anteng-anteng anteng aja, Pak. Sorry, sorry, sorry, Pak. Kami orang Katolik anteng-anteng, anteng. pembuktiannya sudah 2000 tahun Gereja Katolik itu, sudah ada sebelum adanya agama Islam. Jadi, baca dengan benar sejarah. Anda menemukan bahwa Katolik itu sudah mengarungi begitu banyak zaman. Sudah melalui begitu banyak tantangan. Tapi sampai sekarang, toh, berdiri kokoh. Karena apa? Kalau kekuatan manusia mungkin tidak bisa. Tapi itu kekuatan Tuhan. Maka kami orang Katolik nggak ngotot-ngotot, Pak. Saya hanya menjelaskan iman dari kami. Udah, Anda nggak percaya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak rugi, Bapak nggak rugi. Itu loh, saya nggak menggurui, saya hanya menyampaikan iman kami Saya kasih contoh tadi, sederhana Leluhur kita sebelum ada agama Apakah mereka mencari Tuhan? Mencari, karena mereka apa? Makhluk religius Mencari di mana? Ini di pohon sana, di pohon sini, di batu situ, di batu sini Karena apa? Mereka makhluk religius Di dalam diri mereka sudah ada Ya benih-benih untuk mencari Sang Pencipta. Dan kemudian mereka gunakan akalnya. Meskipun ya dalam keimanan mereka, ya pastilah leluhur-leluhur kita itu terbataslah. Mereka juga belum bisa baca saat itu. Bahkan mereka tanda-tanda alam saja mungkin belum sekeren sekarang ini. Tapi yang mau saya tekankan tadi ditanya mana yang duluan iman atau akal semua sudah ada dalam diri manusia ngapain ditanya mana duluan Tuhan menciptakan manusia dengan akal sekaligus dengan hati yang di dalamnya ada panggilan untuk menjadi makhluk religius itu jadi Tuhan itu nggak menciptakan beda-beda akal dulu deh biarin aja nggak ada dia di dalam dirinya nanti dia mencari Tuhan tidak ada begitu Tapi diciptakan secara lengkap Dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Ya menurut gambar dan rupa, rupa Allah Sehingga kita kan diberi tugas Kalau dalam kitab kejadian Bapak Ibu ya Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Burung-burung di udara Dan binatang-binatang di darat Pertanyaannya Mengapa kuasa itu diberikan oleh Tuhan? Ya karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk, religius. Bahwa dia bisa merawat, bisa melindungi. Makanya ketika dilakukan eksploitasi terhadap uh, alam, itu pelanggaran secara moral Bapak Ibu. Karena Tuhan mempercayakan ke kita bukan semata-mata untuk eksploitasi. Tapi karena kita punya karya dan karsa Sebagai makhluk religius yang berakal budi Maka Tuhan memberikan kepada kita supaya kita rawat Sambil mengingat pencipta Bahwa yang kita nikmati ini penciptanya itu loh Itu maksudnya Jadi kalau ada yang menanyakan mana yang duluan iman atau akal Ya manusia diciptakan sempurna kok Kalau Anda baca kitab kejadian dikatakan Ketika terakhir penciptaan manusia mau selesai dikatakan apa Bap Bapak Ibu? Kalau ciptaan lain dikatakan sungguh baik Ketika penciptaan manusia dikatakan sungguh amat baik Artinya apa? Manusia diciptakan secara mulia dan sempurna Jadi jangan tanyakan mana yang duluan Dalam diri kita sudah ada sehingga tadi saya katakan iman yang mencari pengertian iman bekerja sama dengan akal budi karena di dalam diri manusia sudah ada benih-benih makhluk religius itu nah kalau di seberang sana saya kurang tahu saya tidak paksa mereka harus percaya dengan apa yang kita imani karena yang kita imani itu sudah cukup tua daripada apa yang mereka yakini kan ya kalau mereka bertanya tadi lalu mereka ngotot kalau hanya bertanya lalu kemudian setuju untuk tidak setuju, ya silahkan saja. Kan memang hal-hal begini kan, pada akhirnya kita setuju untuk tidak setuju. Gitu kan Bapak Ibu? Saya nggak bisa paksa mereka, eh kamu harus percaya apa yang diajarkan Katolik. Nggak bisa. Mau saya juga nggak cari umat juga di TikTok ini Bapak Ibu. Mau percaya mau nggak, terserah. Yang bekerja kan roh kudus Masa saya maksain mereka kan gak mungkin Saya sudah jelaskan Mau diterima mau tidak ya terserah Gitu Bapak Ibu Oke jadi uh, Kita orang Katolik Bapak Ibu Bukan berarti kita tidak bisa berargumentasi Bisa Tapi pada akhirnya memang tadi itu ya Kita setuju untuk tidak setuju Artinya apa? Dia mau menerima mau tidak ya udah. Ya kan? Toh ini kan iman kita, bukan imannya dia. Kalau dia bertanya untuk hal baik, kan kalau bertanya begini Bapak Ibu ya, kita bertanya kemudian orang menjawab. Kalau tidak sesuai dengan kita karena memang tujuannya bertanya dengan baik, ya setuju tidak setuju untuk tidak setuju aja. <laughs> kalau kita didebat lagi berarti bukan bertanya tujuannya, tapi mau berdebat. Ya kan? Dan Bukan berarti orang Katolik tidak bisa berdebat juga. Bisa. Tapi yang nggak nyampe seperti tadi Bapak Ibu. Nggak nyampe. Mohon maaf maksud saya yang kita menjelaskan. Nggak nyampe pikirannya. Itu. Wah, sudah bergabung nih Paman Ailes ini. Mungkin membantu kita juga untuk eh, apa namanya? Untuk membedah tadi pertanyaan itu Paman Ailes. Silakan Paman, udah gabung nih. Mantap nih. Selamat malam. Ya, ya, ya bro. Yeah. <clears throat> malam, bro. Ya, yeah. yeah, memang malam, uh, malam. dari pertanyaan itu kan menimbulkan uh, beberapa hal ya. <laughs> ya, yeah, setidaknya menurut saya ada beberapa hal yang uh, timbul dari pertanyaan itu. Pertama, terkesan bahwa yang bertanya itu mengasumsikan bahwa akal budi itu ada di luar manusia. Kemudian, dia juga terkesan uh, <laughs> seolah-olah bahwa iman itu juga ada di luar di keluar daripada manusia itu jadi kemudian jalan-jalan dia, dapat... dia bertanya mana yang duluan kan seperti itu bro pasti ak akhirnya kan kesannya seperti itu Apa? Ya. <tuh> dia sendiri nggak tahu bahwa eh, manusia sudah diciptakan komplit seperti itu sudah memiliki akal budi eh, baik itu akal budi maupun eh, iman ataupun yang dikatakan tadi broget tentang religius artinya apa? itu sudah ada dalam diri manusia yang kalau kita mengacu kepada perkataan daripada Santo Jones Paulus Kedua ya, mengatakan bahwa iman dan akal budi itu ibarat uh, dua sayap burung yang uh, menghantarkan uh, manusia kepada uh, Allahnya atau kepada Tuhannya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan itu menurut saya pertanyaan yang uh, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan pada posisi yang memang tidak mengerti tentang uh, dirinya sendiri ataupun tentang manusia itu sendiri. Sehingga muncul pertanyaan seperti itu. Uh, akal budi uh, tentu saudara dalam diri manusia, demikian juga dengan imannya. Nah, persoalan sekarang iman seperti apa yang kemudian berkembang uh, dalam uh, dirinya? Nah, itu kan persoalan yang uh, berikutnya. Dan kemudian, apakah akal budinya mendominasi? Apakah uh, akal budinya mengeliminir uh, imannya? Atau uh, bering, beriring, uh, bersama-sama uh, akal budi dan iman untuk kemudian uh, memuliakan Tuhan ataupun menyembah uh, Tuhan yang uh, sang pencipta itu nah itu kan sebenarnya persoalannya ada di situ bahwa uh, pertanyaan mana yang duluan akal budi atau iman nah itu tadi, ini pertanyaan ini pertanyaan yang itu tadi uh, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan dan mengerti tentang manusia itu seperti apa sih pada waktu manusia lahir itu kan sudah membawa semuanya lantas mau ditanya mana yang duluan dan mana yang belakangan ini kan pertanyaan yang salah menurut saya Pertanyaan yang salah, setidak-tidaknya mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti tentang manusia. Yang bersangkutan tidak tahu dengan apa yang dia juga yakini ataupun yang dia imani, karena dia bisa sampai pada pertanyaan seperti itu. Mungkin kita lalu pro ya. Iya. Jadi bapak ibu, benar ya? Jadi yang bertanya tadi memang seperti memisah-misahkan manusia itu. Iman di, berada di mana, kemudian akal budi ada di mana, lalu mana yang duluan masuk ke dalam tubuh? Ini kan e, konsepnya sudah sudah ngaur gitu ya. Memang tadi saya tidak mau mengatakan itu sebenarnya karena saya kasihan juga. Tapi paman Ele sudah sudah menunjukkan ya maksudnya. Jadi sehingga tadi saya mengatakan manusia diciptakan itu utuh, ya utuh. Maka nanti di dalam iman Katolik bapak ibu ada yang ada ada ada e, pembedaan Uh, sorry sorry ada yang namanya suara hati gitu bapak ibu ya jadi ada suara hati tapi ini terlalu ini ya terlalu luas kalau kita bahas ada yang ada yang namanya suara hati di mana uh, dari suara hati kita itu ya bisa dikatakan suara ilahilah kira-kira begitu nah, nah pasti di keyakinan saudara kita tadi mungkin tidak ada pembahasan mengenai bahwa manusia itu punya suara hati, punya e, di mana tempat bersemayamnya, ya roh Allah atau apalah, ya itu ya istilahnya, itulah Bapak Ibu kira-kira, ya. Jadi, e, tidak selalu manusia itu hanya menggunakan akalnya, itu biasanya juga suara hatinya, sehingga tadi saya katakan, bekerja sama itu suara hati sama akal, ya. Ya, sama contohnya gini, Bapak Ibu. Ini saya cerita waktu kecil. Kalau kita waktu kecil kan Bapak Ibu ya. Contohnya kita ambil punya teman kita ya. Ambil pensilnya misalnya. Waktu kita sekolah SD misalnya. Ambil pensil. Pensil teman kita lalu kita bawa. E, mungkin ini hanya penggambaran ya. Belum tentu semua mengalami. Di dalam hati kita itu. Itu ada ada ada seperti pertimbangan-pertimbangan. Yang satu bilang ambil. Yang satu lagi tidak di pikiran kita juga sama seperti sinkron. Ya. E, jadi jadi ini kan ada ada ada sinkronnya hati dengan pikiran. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, sebab dari dalam hati keluar rencana-rencana jahat Bapak Ibu ya. Jadi tidak semata-mata dari otak dulu, tapi dari hati. Hati muncul pikiran jahat, ya, pencabulan, pencurian, nah, itu kata Tuhan Yesus ya. Nah, lalu karena timbul dari hati, biasanya bisa keluar dari mulut, ya, tentu melalui pikiran ya, baru keluar terucap dari dari mulut, dilakukan oleh tangan atau kaki gitu kan? Jadi kesatuan ini yang harus dilihat sebelum bertanya seperti tadi, karena manusia itu begitu. Sempurna Tuhan ciptakan, gitu ya? Um, kemudian kita lihat tanggapan dulu ya, temannya. Saya tidak tanggapi lagi yang ditulis oleh Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak uh, yang tadi bertanya. Oh, tadi dia mengatakan saling menggurui, cara beragama, pembuktiannya menunggu kiamat. Uh, Gereja Katolik tidak menggurui, kok. Hanya mengajarkan apa yang menjadi menjadi tanggung jawabnya untuk untuk untuk diajarkan Enggak, enggak. bahkan tidak ada tidak ada uh, uh, kebutuhan kita untuk menyinggung keimanan orang lain sebenarnya kalau kita tidak disinggung-singgung gitu ya jadi hmm, ya terlalu singkat hidup ini untuk hal-hal yang tidak terlalu penting lalu kemudian puji Tuhan lahir Katolik di Katolik menikah Katolik mati pun Katolik Amin kemudian kata-kata paling mantap Oke. Keren pesan pesannya Katolik tidak mencari umat melainkan Roh kudus lah yang bekerja karena e, bagaimanapun ya kita tidak punya kekuatan apapun selain Roh Kudus yang bekerja kan. Kita kan hanya berkata-kata aja ini. Ya. Ya. Silakan Paman Ales mungkin ada yang di lanjut lagi silakan. Ya. Ya. Uh, mungkin tadi tentang uh, makhluk uh, religius ya, jadi manusia kan makhluk religius. Uh, kita ketahui juga manusia itu makhluk pribadi, ya. tetapi juga makhluk sosial. Jadi memang uh, dari tiga uh, hal ini kan disitu ya, ya kalau kita mau mengatakan uh, Tuhan uh, nampaknya dengan uh, menciptakan manusia dan serupa. Disitu juga ada semacam jejak-jejak digital trinitarian kan, makhluk sosial, makhluk makhluk uh, religius, dan makhluk uh, pribadi. Nah, dalam konteks ini kan tentu ada keseimbangan yang harus dicapai di situ dari uh, tiga uh, aspek tersebut. Artinya, kalau kita hanya mementingkan pribadi, uh, pribadi maka kita menjadi individualisme. Uh, kalau kita uh, mementingkan uh, religius semata, maka kita mengabaikan uh, sosial uh, berhubungan dengan masyarakat, ada horizontal, hubungan horizontal di situ. Dan uh, kalau kita hanya uh, mengutamakan uh, hubungan uh, sosial, maka kita tidak punya waktu untuk uh, mengembangkan diri kita sendiri dalam kehidupan pribadi masing masingnya jadi memang ketiga hal ini memang harus berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik manusia yaitu kalau dikatakan dalam kondisi normal dan memang demikianlah untuk manusia bisa tumbuh berkembang sebagaimana yang wajar terjadi ya pertumbuhan daripada perkembangan akal budi, bahkan iman pun juga kan seperti itu tidak stagnan, tetapi juga tumbuh dan berkembang, dengan demikian ya manusia mestinya bisa mengharmonisasikan semuanya itu sehingga baik dari segi pribadi individu maupun sosial hubungan masyarakat maupun juga hubungan religius ataupun mencari ataupun berhubungan dengan Tuhannya kan seperti itu nah yang menarik kan bahwa kita disuguhkan dengan berbagai macam polemik ya tapi mestinya kan kita kembali kepada apa yang menjadi jati diri dan akar pribadi kita, ataupun dasar iman kita, akan seperti itu. Dari situlah kita tumbuh dan berkembang tanpa harus melihat, ataupun mendiskreditkan apa yang di luar daripada apa yang kita yakini dan imani. Nah, kalau kita melihat daripada apa yang sering kita temui, setiap minggu misalnya, atau pendalaman, kebaktian-kebaktian, asa-nantiasa maupun pendalaman atau penrenungan itu selalu berputar tentang diri manusia dan kemudian bagaimana hubungannya dengan Tuhannya ataupun dengan Allahnya, ataupun dengan sang pencipta, dan kemudian bagaimana dia ya, hidup merawat bumi. Konten-konten ataupun isi khotbah kan yang selalu kita temui, ya modelnya seperti itu. Dan bagaimana pesan uh, Tuhan kepada kita apa yang dicontohkan oleh Kristus ataupun yang uh, mau disampaikan nah itulah yang uh, kemudian menjadi uh, berbagai hal dalam uh, khotbah-khotbah maupun pesan-pesan uh, kebaktian ataupun ibadah nah itu uh, kita harapkan semuanya bisa jadi seperti itu, dengan demikian masing-masing semakin mendalami apa yang dia yakini dia percaya dan uh, dia imani dan dalam konteks itu tentu kita meyakini bahwa pada dasarnya tidak ada yang mengajarkan sesuatu yang akan mencelakakan orang lain, walaupun kita juga ketahui bahwa ada juga rupa-rupa ajaran yang modelnya mengarah ke arah sana. Nah, kita cukup berharap bahwa dengan semakin terbukanya komunikasi, teknologi informasi, orang sudah bisa melihat bahwa ajaran seperti apa yang ternyata memang sesuai dengan. Citra daripada manusia itu sendiri. Nah mungkin seperti itu program yang bisa coba kita eh, diskusikan. Ya benar Pak ya. Jadi eh, Bapak Ibu mohon maaf ya saya tutup kamera ya. Supaya apa namanya tadi sebentar saja supaya Bapak Ibu melihat bahwa saya eh, seperti itulah kira-kira. <laughs> Jadi gini. Benar eh, apa yang Paman sampaikan ya, Paman Ailes sampaikan bahwa eh, manusia sebagai makhluk religius itu, itu ya memang kita eh, harus akui, karena jika tidak demikian maka kita tidak bisa melihat ya keutuhan manusia sebagai ciptaan eh, seturut gambar dan rupa Allah ya. Dan e, benar tadi bahwa e, manusia ini kan diciptakan dia e, juga, dia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk religius, sebagai makhluk e, individu. Gitu, nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman-pemahaman yang pada umumnya menjadi tanda tanya, justru yaitu ketika seseorang. E, Mengatakan bahwa semua hal itu, ya semua hal termasuk Tuhan, itu bisa dilogikakan. Gitu. Tadi saya sudah singgung bahwa bagaimana mungkin semua hal bisa kita logikakan. Sementara ada sisi transenden, ada sisi yang imanen. Ada sisi yang rasional, ada sisi yang irasional. Lalu ada orang-orang yang mengatakan, oh. Pokoknya, semua harus sesuai dengan logika. Ya, kalau semua harus sesuai dengan logika, berarti Tuhan itu kamu sendiri tidak melebihi diri kamu. Berarti Tuhan itu, ya, tidak melebihi diri kamu, tidak, ber, tidak maha kuasa, karena Dia terbatas dengan apa yang kamu mau. Gitu, bagaimana ini, Paman? Dengan orang-orang uh, yang mengatakan, "Melogikakan semua hal". Pokoknya, kalau tidak masuk logika, maka itu tidak benar. dan sederet pemahaman-pemahaman yang menurut saya ini ngawur gitu gimana tanggapan dari paman ILS ini terkait ini nah, ya Bro Gia ya, itu kan menurut saya uh, mengkhianati dirinya sendiri deh. artinya begini Nah untuk yang uh, ciptaan saja kita berbicara tentang uh, alam raya yang jagat raya yang dua ini. manusia belum mampu untuk uh, bisa uh, mengeksplorasinya ataupun uh, memahaminya secara Tepat ya, secara sempurna. Kita berbicara tentang alam bawah laut sajalah, di sisi kandungan laut dan sebagainya, belum lagi bumi. Manusia belum mampu untuk kemudian bisa menerjemahkan semuanya ataupun memahami semuanya dengan baik dan sempurna. Nah, apalagi dia mau uh, menggunakan uh, kemampuannya itu untuk uh, melogikakan uh, sang pencipta itu sendiri. Ini kan menurut saya sebenarnya suatu pengkhianatan terhadap diri sendiri ya. Dan penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak punya kemampuan untuk hal yang uh, lain, tetapi mengklaim bahwa punya kemampuan untuk hal yang uh, menjadi prima causa, menjadi penyebab uh, utama daripada segala halnya. Nah, ini kan uh, kembali lagi kepada manusianya. <tuh> Memang kalau kita perhatikan ya bahwa banyak polemikus dan perdebatan itu berawal dari memang sesuatu yang ditemui dalam pengajaran yang ternyata berbeda dengan apa yang ditemui ataupun yang dia ketahui atau dia dengar dari agama lain ataupun ajaran lain. Nah inilah yang kemudian membuat suatu perdebatan ataupun polemik dalam konteks tersebut nah dari sini kan kemudian kita bisa melihat ya pada waktu kita membaca kitab kejadian ya, dikatakan manusia diciptakan ya serut-serut gambar dan rupa Allah saya kira itu suatu informasi yang memang tak terbantahkan dalam arti kata bahwa untuk bisa mengenal Allah pada langkah pertama maka kita melihat diri kita sendiri sebenarnya untuk mengenal diri kita saja kan kita belum tuntas belum habis kita mengenal diri kita sendiri mungkin pada suatu masa kita bahkan tidak mengetahui mengapa kita harus bisa uh, emosional dan sebagainya bisa ekspresi ini dan itu yang uh, secara psikologis orang mengatakan bahwa kita belum uh, selesai dengan diri kita sendiri kan begitu nah untuk yang ini saja uh, kita susah untuk kemudian uh, melogikakan secara uh, sempurna apalagi uh, kita mau melogikakan uh, sang pencipta tetapi memang bahwa ada beberapa hal yang secara fundamental memang berbeda ya kalau kita berbicara tentang apa yang diyakini, dipercaya, dan imani tentang sang pencipta ataupun yang kemudian kita katakan sebagai Tuhan ataupun Allah, sebagai sesembahan, ataupun sebagai ilah yang disembah ataupun sebagai Tuhan yang disembah dan itu tentu akan mendapat ataupun membawa kepada diskusi-diskusi yang uh, bisa saja kemudian uh, pada model-model yang liar dalam debat, dalam polemik, dan sebagainya yang uh, pada dasarnya tidak membangun ataupun uh, berkonstruksi, tetapi justru uh, hendak uh, kalah dan menang dalam uh, hal itu. Padahal kan tidak seperti itu yang uh, mesti harus uh, dilakukan dalam kesadaran kita sebagai uh, manusia yang uh, katanya ingin mendekatkan diri kepada sang pencipta ataupun... Uh, lebih uh, mendekatkan diri nah, dalam konteks ini akhirnya kita terjebak dalam uh, ya itu tadi perilaku-perilaku uh, polemik akhirnya jadinya uh, polemikus uh, virtualis. Kan jadinya seperti itu pada waktu kita berdebat tanpa ada ujung panggalnya dan kemudian uh, argumentasi yang kita gunakan adalah uh, pemahaman ataupun interpretasi kita dan tafsir kita terhadap apa yang tertulis dan kemudian kita mengklaim bahwa itulah yang uh, dimaksudkan oleh asam pencipta, pada waktu dia mewahyukan dirinya. Nah, seperti itu berbagai yang yang bisa kita lihat. Iya. Iya. Uh, saya kira tadi seperti juga yang kita lihat dari orang yang bertanya ya tadi pamannya. Ini kan kita bisa lihat dari background pemikirannya ya. Uh, pastinya uh, ya seperti yang mereka pahami mungkin ya bahwa unsur-unsur uh, manusia ini terpisah-pisah gitu kan? Atau juga mungkin di dalam penjelasan keimanan yang mereka yakini, ya mungkin mereka juga tidak punya gitu untuk menjelaskan bagaimana manusia diciptakan. Jangan-jangan manusia diciptakan dari mana gitu kan? Tangga sengketan, sengketan mungkin Informasinya, Bro, <laughs> ya. mungkin informasinya tidak tersedia. Uh, itu satu. Atau mungkin juga barangkali informasinya ada tetapi tidak ngerti-ngerti. Atau bisa saja informasi tidak ada dan memang... Eh, tidak mau ceritahu atau tidak mau ngerti kan begitu, padahal kan itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya harus kita lihat bahwa hal-hal yang ditanyakan seperti itu kan, yaitu kembali lagi ini orang yang bertanya ini, dia ngerti enggak pertanyaannya ini bagaimana mungkin dia bertanya tentang eh, kedua hal tersebut yang sudah ada bersama-sama dengan manusia itu sendiri kan, pada waktu dia eh, dibuai atau pada waktu eh, mengalami eh, konsepsi kan itu kan semua kemudian hadir bersamaan di situ. Dan kemudian tumbuh berkembang sesuai dengan pertumbuhan manusia, baik kayak janin, bayi, dan kemudian anak-anak remaja dan dewasa. Semuanya kan tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Nah, dengan pertanyaan seperti itu kan, maka satu. Pertama, kita bisa simpulkan bahwa dia tidak mengerti dengan pertanyaan. Yang kedua, mungkin hanya asal bertanya yang, yang ketiga, ajaran ataupun iman ataupun agama yang dia geluti ternyata tidak memberikan informasi yang cukup bagi dia untuk kemudian, ataupun kalau memberikan informasi semuanya jadi ampur-adul, campur baur, tidak jelas gitu. Sehingga, seolah-olah bahwa akal budi itu dicari di mana begitu, ataupun iman itu didapati di mana kan begitu. Bagaimana mungkin uh, manusia uh, ataupun uh, bisa? berpikir ataupun uh, menggunakan uh, logika dan sebagainya, kalau dia tidak memiliki itu dalam dirinya, dalam hal ini akal budi atau uh, katakan misalnya uh, iman yang uh, ada dan uh, tumbuh berkembang dalam uh, dirinya itu uh, bukanlah sesuatu yang, yang katakan misalnya uh, dia dapat di luar dan sebagainya kan enggak tetapi bahwa iman seperti apa yang uh, kemudian dia uh, tekuni, teguhkan nah, itu Nah, tentu uh, dia mendapatkan itu uh, informasi itu makanya kan kalau kita berbicara uh, kitab suci kan dikatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran pendengaran akan firman Allah kan seperti itu. Nah, gitu. bukan dikatakan bahwa uh, apa ya iman datang tiba-tiba atau apa kan tidak iman hadir iman tumbuh dan sebagainya kan seperti itu kan? masalah dalam uh, kitab suci ya berbicara tentang itu. Bahwa iman tumbuh eh, karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi sudah ada. Sudah ada di situ. Tetapi sekarang. Eh, kepada siapa? Dalam arti kata. Iman seperti apa yang eh, kemudian dia. Eh, tekuni dia geluti itu. Karena banyak kan. Iman-iman tentang itu. Apalagi banyak pemberitaan-pemberitaan eh, tentang eh, firman Tuhan. Ataupun tentang yang diklaim sebagai wahyu ilahi kan. Nah akhirnya kan hmm. kalau kita. Berbicara kiasan, kan bisa saja orang tersesat karena meyakini mengimani sesuatu yang salah dan keliru. Iya, hmm. betul, ya Koman Ailis saya. Jadi memang pola dasar dari pertanyaan itu ya berangkat dari apa yang diimani ya. Jadi saya selama saya beberapa saat mencari-cari juga ya, saya tidak menemukan ya pembahasan bahwa Ya Dari dari yang bertanya tadi, saya tidak menemukan bahwa manusia dalam konsep yang mereka pahami ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau diciptakan sebagai makhluk. Itu hanya ditemui dalam Yudio kristiani Bro. Di luar daripada itu tidak ditemui secara gamblang seperti itu. Jadi kalau ada yang di luar daripada Yudio kristiani mau berbicara tentang manusia bisa memberikan dari diri manusia ya ataupun kita bisa melihat uh, kehadiran Allah dalam diri manusia itu itu sulit untuk bisa kita terima karena uh, penciptanya yang uh, mereka yakini dan mereka imani itu kan tidak seperti yang uh, di manual ya, Yudio Kristiani kan seperti itu. Nah, tapi hmm. sekarang kan sudah jadi latah, karena sudah mulai itu... mengikuti ikutan kan, sebenarnya ikut-ikutan bahwa manusia ciptakan gambar-gambar rupa Allah. <laughs> Padahal itu tidak ada dalam narasi mereka kan begitu. Iya, yeah. iya yeah. uh, di dalam Yudeo Kristiani kan kita tahu bahwa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang uh, transenden sekaligus juga Tuhan yang menyejarah ya paman ya. Jadi eksistensi itu bisa bisa kita rasakan dan kita alami di dalam uh, sejarah penyelamatan manusia ya. Misalnya uh, terjadi terutama kepada orang-orang Israel misalnya eksistensinya kan kejahatan gitu nah anda juga iya iya mak Mungkin makanya ada, gak, makanya kan iya. kita, kita, kita iya, mengenal iya. istilah imo kita mengenal istilah immanuel kan Tuhan berserta iya, kita iya, Tuhan hadir iya. ya itu mau menyatakan bahwa eh, Tuhan yang diman ini bukan hanya sekedar konsep angan-angan belaka yang menurut lisan seseorang kata-kata orang tertentu ataupun dimonopole oleh lisan satu orang kan tidak seperti itu Tuhan yang kita iman dan kita sembah ini, Dia hadir dalam sejarah manusia, Dia turut hadir dalam berbagai peristiwa-peristiwa, bukan menurut lisan seseorang. Nah, kalau menurut lisan seseorang itu kan berarti, apa ya, ibaratnya, proga, mengimani Tuhan menurut lisan saya, misalnya seperti itu kan, itu kan ngawur seperti itu. Bagaimana mungkin? Uh, seseorang mengatakan bahwa misalnya saya adalah utusan Tuhan uh, dimana bisa didapat bacalah kitab ini misalnya kan, tetapi kitab itu dia juga yang turunkan kitab itu kan <laughs> jadinya macam apa ya uh, argumentasi lingkaran ternyata. tidak jelas ujung dan pangkalnya dari lisan seseorang kemudian kita hanya mendapat informasi dari situ, waduh itu kalau kita berbicara tentang uh, akal dan logika nalar manusia kan sangat apa ya sangat merendahkan lagi bagaimana kita bisa menaruhkan uh, harapan kita hanya kepada lisan seseorang yang tidak jelas juntungannya kan begitu Betul. butuh Betul. butuh saksi lah minimal setidak-tidaknya uh, keberadaan sang pencipta itu pernah hadir dihadirkan dalam sejarah manusia iya. nah itu hanya Betul. hanya kita temui dalam Betul. dalam konteks yudio kristiani kan begitu begitu Hmm, jadi kalau bisa ya, bisa dikatakan ya terkait juga dan tadi dengan jawaban kita kalau kita kita lihat dengan dengan sederhana bahwa kenapa orang-orang ini tidak uh, meyakini sesuatu yang uh, seperti apa yang tadi kita jawab itu ya karena memang mereka itu kan muncul setelah itu ya uh, bahkan mereka ya, ya, ya saat ini kan mereka mengais-ais ya, ya. ya pamannya ya, paman, cerita-cerita dalam Yudeo kristiani itu mencoba mengais-ngais supaya mengait-ngaitkan dan uh, kemudian mengatakan ya ini inilah kami kami ini penerus ini <laughs> padahal ya, uh, memang sulit sulit berogie dalam konteks itu ya karena apa ya eh, apabila seseorang sudah meyakini bahwa eh, apa yang dia imani dia percaya bahwa itulah eh, Firman maka dia akan eh, Membutakan matanya, mendulikan telinganya, dan hanya berfokus pada itu saja. Fakta sejarah, realita, arkeolog, semua akan ditolak. Semua dikatakan bohong, palsu, dan sebagainya. Apa yang dia percaya dan imani, itulah yang benar, walaupun tidak didukung oleh fakta sejarah, oleh arkeolog, dan sebagainya. Ya, itu namanya iman buta. Hmm. padahal tadi sebenarnya tujuan dia bertanya itu mau mengatakan kepada kita supaya imani saja itu kan sering seringkali dipakai dipakai untuk menuduh kita ya udah imani saja gitu padahal padahal itu sebenarnya menunjuk diri mereka ya paman ya pertanyaannya itu kan mencerminkan apa yang dia yakini dan dia imani begitu dan kalau dari pertanyaan itu saya kan kita sudah bisa melihat bahwa ternyata ajaran yang dia yakini imani uh, tidak mampu memberikan informasi yang uh, jelas tentang itu. Makanya kan dia uh, mempertanyakan itu. Apa akal budi, apa iman? Uh, bingung kita uh, melihat orang yang seperti itu. Nah, hal-hal itu kan ada dalam diri manusia pada waktu uh, dia uh, dikandung uh, ibunya misalnya kan seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi, bapak Tadi kan, saya yang, hmm. mm, yang tadi kan, Broke sempat mengangkatkan tentang ada uh, suatu komal yang kemudian ya sayang juga t, uh, ada beberapa uh, sesuatu kita yang uh, Kristen ya, yang uh, di apa ya dimanfaatkan ataupun di ini dengan uh, situs yang Borgeas ini mungkin kasus kan. Nah, mereka hmm. menggunakan hmm. itu melihat judulnya begitu. Jadi tidak baca isi. Nah itu makanya saya katakan ini polemikus polemikus bego dan goblok ini ya begitu, dia lihat judul, nambah isi, tapi judulnya dipromosikan, seolah-olah itulah ajaran Katolik kan begitu, bahwa ajaran Katolik mempertanyakan tentang uh, Matius, uh, perutusan Agung itu, wah itu kan bego, bagaimana bisa kamu mengatakan Katolik mempertanyakan dan menolak itu? nah dalam ekspresi imannya itu dimana-mana ya namanya Katolik ya buat buat tanda salib apalagi kalau bukan Bapak Putra dan Roh Kudus nah tapi ya itu sudah namanya kan polemikus ya begitu kalau tidak dusta dan bohong nampaknya iman mereka belum sempurna kan gitu dusta sebagian dari iman <laughs> ya jadinya seperti itu bro Gia mau tidak mau kan kalau tidak seperti itu berarti ada ada apa ya ada kebodohan Melihat itu, terus tidak baca tuntas. Ya, mungkin barangkali uh, tidak memiliki kemampuan untuk bisa membaca dengan tuntas, ya, ataupun memahami apa kata-kata di situ. Jadi, langsung membuat kesimpulan uh, sebagaimana yang dia sudah pikirkan dalam uh, isi kepalanya yang penuh kotoran itu, kan? Dan akhirnya, berdasarkan isi kepala yang penuh kotoran, dia menyerang uh, saudara kita yang lain, dan uh, sayangnya uh, saudara kita tidak memverifikasi itu. Itu kan gampang sekali sudah dilihat nah, situsnya apa, situsnya itu oke, okay. eh, judulnya apa, tinggal diketik aja, tau. tinggal di google saja. Akhirnya kan ketahuan apa isi daripada eh, materi tersebut. ya Isinya malah justru eh, menelanjangi apa yang dia tuding itu kan. Hmm. Tapi ya namanya, nah, selain bodoh ya ternyata apa eh, penipu dan pendusta juga kan begitu. Nampaknya begitu bro <laughs> Nampaknya ini apa nama warisan leluhurnya? <laughs> ya bisa jadi namanya kan apa? Apa ya istilahnya mungkin diturunkan ataupun menjadi karakter ya bisa saja kita tidak tahu Bro Karena kalau ya, itu ya. tidak menjadi karakter maka pasti sulit dan susah untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau itu menjadi karakter dan demikianlah eh, kepercayaan yang dia yakin itu eh, tersebar maka akan terjadi seperti itu dan terus-menerus terulang-ulang jadi sudah menjadi suatu karakter tabiat sifat dan ini akan sangat sulit untuk kemudian bisa dihilangkan ya kecuali secara perlahan-lahan kesadaran akan diri manusia ataupun kepribadian pribadi manusia yang yang apa yang dihargai yang memiliki martabat itu bisa menjadi tempat pada diri mereka Karena akan sangat sulit karena apa? Karena itu tadi lagi-lagi persoalannya bahwa mereka tidak pernah mengetahui ataupun mengemani bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan, dan rupa uh, Tuhan. Apabila ada kesadaran itu maka tentunya pasti akan berpikir-pikir ini sama dengan kita mencoreng Tuhan ini kan. Logika sederhananya kan begitu dikait-kaitkan kan asal berarti makanya kan kemudian tubuh ini dikatakan menjadi bait-bait Allah misalnya. Akhirnya orang mulai memperhatikan tidak sembrono memperlakukan tubuhnya, tidak makan makanan yang membahayakan tubuh, ataupun tidak memperlakukan tubuhnya secara serampangan. Karena apa? Karena dia mulai menyadari bahwa tubuhnya adalah baik suci. Seperti itu. Nah, demikian juga nanti kalau dia sudah sampai pada pemahaman bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Otomatis dalam bersikap, dalam berbicara dan sebagainya juga, dia harus bisa menempatkan diri untuk semakin uh, menunjukkan keserupaan ataupun uh, kecitraannya itu semakin uh, serupa uh, seperti itu. Tetapi kalau mereka yang tidak punya pemahaman itu pasti brutal saja. Makanya kan tidak ada sesuatu yang uh, sakral yang ada hanya transaksi kan. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Iya benar ya pamannya. Jadi memang tadi saya saya menyinggung uh, di awal-awal bahwa memang penggunaan situs katalisitas itu ya ya harusnya kan digunakan itu ya dibaca seluruhnya lah jangan kemudian hanya judulnya aja itu kan tergolong ya penipuan publik gitu kan nah, harusnya isinya apa gitu apa yang disampaikan di dalamnya paparkan beritahu gitu kan tidak disembunyikan gitu ya jadi eh, bapak ibu memang di dalam iman katolik kita diminta supaya memang dalam hal-hal seperti itu ya. Kita harus jujur apa adanya gitu. Tidak ada dusta-dusta itu. Karena kita tidak, tidak sekarang ini Bapak Ibu ya. Kita itu tidak dalam konteks tertentu kita itu tidak memaksa orang lain harus mengimani iman katolik. Kita tidak memaksa. Kita tidak uh, menghalalkan segala cara supaya orang lain jadi... Katolik Karena toh banyak orang yang menjadi Katolik itu Bukan hanya karena pengajaran Bapak Ibu Tapi juga kesaksian hidup orang-orang Katolik Kesaksian hidup orang-orang Katolik Karya-karya orang Katolik Dari situlah orang bisa Belajar Ya kalau Kita ikut ikutan sama dengan mereka Saja ya tidak ada bedanya Maka tadi saya sudah Sudah menyampaikan bahwa Ya yang kita tekankan kualitas kok, bukan kuantitas. ya Dengan sendirinya, dengan kualitas yang kita miliki, ya pasti kuantitas itu akan bertambah dengan orang melihat kesaksian hidup dari uh, setiap kita. Nah, uh, berkaitan dengan tadi juga dengan memakai tulisan-tulisan gereja uh, dalam gereja katolik, lalu digunakan untuk menyerang kekristenan lain dalam konteks Diskusi di TikTok saya kira kurang etis Kurang etis Karena Kan aneh ya Bapak Ibu ya Kenapa Tidak sibuk membahas Agamamu sendiri Misalnya Atau Tidak sibuk untuk Membongkar kebohongan misalnya Kalau sibuk membongkar kebohongan Itu bagus Bapak Ibu karena kita ibah hati kita supaya jangan orang tersesat kepada kebohongan gitu sehingga yang kita kita tampilkan adalah yang benar gitu nah berbeda dengan yang sebaliknya ada juga orang yang justru sibuk membahas terus keimanan orang lain seolah-olah tidak ada satupun yang menarik dalam imannya sehingga kalau dia tidak menyinggung keimanan orang lain maka dia tidak punya kekuatan nah itu juga lucu karena di zaman ini orang berpikir kok. Ya, berpikir bahwa, ya ngapain juga sibuk juga membahas keimanan orang lain. Perbaiki diri dulu, perbaiki imanmu dulu gitu. Ya, ya itu, kan? itu juga mungkin bro Gia. mungkin juga karena rasa pede juga bro Gia. Pasti rasa minder kan. Tidak percaya diri, minder, makanya uh, yang dia bahas adalah ya, agama orang lain, kan begitu. Dia tidak percaya diri, hmm. dia, sebenarnya dia tidak meyakini apa yang dia imani kok. Karena buktinya dia uh, sibuk uh, menyerang yang lain. kan? Sementara uh, dia tidak menggali apa yang menjadi apa yang uh, dia imani ataupun dia yakini, dia percayai. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri. Dia merasa tidak nyaman, insecure dia. Karena apa dia melihat anak-anak uh, uh, Tuhan, Kristen, dan sebagainya, begitu suka percaya diri atas uh, iman mereka, terhadap uh, Tuhan Yesus, kan dan mereka merasa tidak nyaman di situ, merasa terganggu, merasa uh, seolah-olah, apa ya, ada sesuatu yang membuat mereka kebakaran, ataupun uh, ya, macam kebelingziktan, kebeling atau apalah, menjadi tidak apa, begitu, jadi akhirnya dia harus melakukan sesuatu, untuk uh, membuat rasa amannya itu hadir kembali, membuat rasa nyamannya itu ada lagi dan dengan demikian dia merasa bahwa uh, dia sudah mengalahkan ini dan itu nah, tetapi sebenarnya secara se yang bisa bisa kita berikan uh, uh, pandangan bahwa apa yang dilakukan itu mencerminkan uh, ketakutannya, kekhawatirannya, kekecewaannya, frustrasi semuanya bercampur aduk jadi satu dalam ekspresi dia mempertanyakan ataupun menyerang uh, iman agama lain dia tidak begitu percaya diri untuk uh, menjabarkan untuk memaparkan apa yang dia yakini dan dia imani tetapi kalau kita lihat dalam berbagai macam komal kan kita lihat ya, banyak sangat banyak sekali uh, sosial kita yang uh, Kristen atau yang Protestan ya, atau mungkin juga yang uh, Ortodoks misalnya mereka malah uh, membuka untuk kemudian uh, menerima sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, tentang iman Kristiani yang kemudian mereka jelaskan Nah itu kan perbanding terbalik dengan uh, para polemikus haters yang uh, kerjanya hanya uh, menyerang orang lain menyerang iman orang lain begitu ya. nah ya ya seperti itulah yang bisa kita lihat dalam uh, para polemikus haters ini iya yeah. Ya, iya paman. Saya kira ini sudah cukup uh, panjang kita diskusi ya paman ya. Um, ya hampir sejam setengah ya. Uh, baik paman. Mungkin kita uh, closing saja ya paman ya. Besok besok kita lanjut lagi. Ya silakan. Uh, saya berikan kepada paman dulu. Uh, boleh nanti menyinggung uh, poin tadi mengenai uh, manusia sebagai makhluk religio. Uh, kemudian uh, menyinggung mengenai penggunaan penggunaan media-media katolik dengan secara tidak tidak etis yeah. silakan silakan pak ya yeah. uh, jadi dalam konteks ini kita uh, berbicara tentang apa yang diajarkan oleh gereja dalam menurut gereja katolik bahwa uh, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk religius selain daripada makhluk sosial dan makhluk uh, individu dimana uh, ketiga hal ini uh, dalam keseimbangannya akan mengantarkan manusia tumbuh berkembang untuk kemudian uh, sampai dan bisa uh, merespon ataupun uh, menanggapi uh, berbagai tawaran-tawaran uh, karunia keselamatan yang uh, ditawarkan ataupun yang diperuntukkan, uh, yang dipersiapkan, yang dibagikan uh, kepada semua manusia sehingga uh, oleh karenanya uh, bisa memperoleh keselamatan dan uh, pengetahuan akan kebenaran. Nah, tentu, dalam konteks ini, dalam diri Yesus Kristus, karena hanya dalam Yesus Kristus, di situ ada keselamatan. Di situ ada kehidupan yang membawakan kita kepada kehidupan yang kekal tanpa Kristus, kita akan binasa. Sudah pasti, kita akan binasa. Nah, dari sini, kemudian terlihat jelas bahwa berbagai upaya gereja Katolik entah dari kaum uh, rohaniawannya ataupun klerusnya, maupun dengan uh, kaum awam, mencoba untuk uh, membagi uh, kabar sukacita ini kepada dunia, mewartakan uh, Injil uh, kerajaan Allah itu uh, kepada dunia, yang dalam uh, konteks ini adalah uh, situs katolikitas.org Dan kita harapkan para polemikus haters itu tidaklah menjadi pecundang dan uh, loser yang kemudian menggunakan itu secara serampangan menggunakan itu secara tidak bertanggung jawab, secara kerdil dan uh, dungu dan bodoh yang kemudian uh, tanpa membaca apa yang menjadi isi daripada berbagai macam konten dalam situs tersebut, lantas menggunakan itu untuk kemudian menyerang secara uh, pengecut menyerang uh, saudara, saudara yang uh, Kristen lainnya nah ini kan perilaku yang menurut saya Uh, seakan akan membenarkan bahwa uh, dusta, kebohongan, dan hoaks itu adalah sebagian dari iman. Artinya seakan akan dalam yang mereka uh, percayai yang mereka yakini, ataupun agama yang mereka uh, anit dan itu seolah-olah uh, belumlah sempurna jika tidak ada kebohongan dan dusta di dalamnya. Sehingga berbagai cara ada yang mereka lakukan menggunakan situs-situs uh, Catholicus.org -situs, uh, uh, dengan secara tidak bertanggung jawab. Nah, kita harapkan saudara kita yang lain, yang, yang uh, Kristen lainnya, bisa melihat bahwa situs itu tentu uh, tidak akan bertentangan dengan apa yang dimani oleh kekristenan Dalam konteks kita berbicara, misalnya Banat Agung, uh, Pergila, dan Bapak, nah, Bapak uh, Putra dan Roh Kudus, itu sudah menjadi iman yang rasuli, merupakan iman para rasul yang tentu sudah pasti diyakini dan diimani oleh uh, kekatolikan. Dan berbagai hal banyak semua yang tercantum ataupun yang menjadi isi ataupun konten dari situs katolisitas.org dimana semua mencaparkan tentang apa yang diyakini dan imani seturut dengan ajaran gereja. Karena dalam katolik kita meyakini tiga pilar dalam kehidupan iman dan moral yakni kitab suci, tradisi suci, dan kuasa mengajar ataupun magisterium, di mana ketiga-tiganya ini eh, memberikan suatu eh, pengajaran iman dan moral yang eh, tentunya tidak dapat eh, salah, dan kita harapkan bahwa eh, semakin dewasa, dan kemudian eh, kita bisa semakin... Eh, cermat dan semakin jeli untuk melihat berbagai macam hal, termasuk pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus haters yang uh, menunjukkan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah, pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang justru mencerminkan apa yang mereka percaya dan mereka imani, uh, sebagai sesuatu hal yang uh, tidak sempurna, tidak utuh, bahkan uh, amburadul dan berantakan. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita bisa melihat uh, seperti apa sih uh, Ajaran yang mereka imani dan mereka yakini. Tentu ini adalah uh, oknum per oknum. Uh, tetapi uh, jika oknum dan oknum ini sudah uh, muncul dari berbagai segmentasi uh, lapisan masyarakat ataupun segmentasi berbagai uh, latar belakang pendidikan maupun uh, usia, maka susah juga untuk kemudian kita mengatakan bahwa itu hanyalah uh, ulah oknum. Ya mungkin saja demikianlah apa yang memang mereka yakini dan mereka imani. Mungkin itulah yang mereka terima sebagai ajaran yang uh, mereka klaim sebagai penyempurna dan sebagainya dan bla-bla. Tapi pada hakikatnya dan kenyataannya justru uh, memperlihatkan uh, sesuatu yang uh, kosong dan uh, tidak memiliki uh, makna apapun selain daripada uh, tendensi ataupun uh, tujuan ataupun keinginan dengan memanfaatkan. Uh, Slogan-slogan yang terkait erat dengan hal-hal religius ataupun terkait hal dengan hal, -hal transenden misalnya yang pada dasarnya sebenarnya dimanfaatkan untuk mereka mendapat berbagai keuntungan sebagaimana yang mereka inginkan untuk mereka raih. Nah, kita harapkan uh, ke depan kita bisa semakin dewasa untuk uh, menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam fasilitas ataupun uh, teknologi informasi yang sem semata-mata untuk perkembangan pertumbuhan kita bisa hidup sebagaimana warga bangsa dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, baik Pemana, saya kira ini sudah mencakup uh, seluruhnya, maka dengan demikian terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua jangan lupa berkunjung ke channel Youtube yang sudah ada di atas informasi tentang TikTok Katolik Menjawab. Kunjungi eh, Youtube dan kemudian tonton isi-isinya. Semoga memberikan suatu pengajaran yang berguna bagi Bapak Ibu semua. Demikian saja, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Selamat malam Pak Manaheles, selamat malam. malam malam.